maining, ngopi, cari hawa-hawa sejuk, ngopi-ngopi sambil cari waktu yes. maining. Ya. Selagi bilangku bertanya, tak kok itu cara berjabat ah, virus, -virus jadi kan antar tangan jadi kita antar oh orang tuh bang gue tuh mau keluar. mau cari udara sejuk Terus ngopi-ngopi sambil cari Okti, cari Okti, beli Okti biar baik Iyalah, cari Okti, kalah, merawai, ngesang tuh Kalah, beli Okti, pinopo Sekarang, dunia nih, ini lagi, kau yang ya ini, yoto Lalu terus, apa, gue sentuh bang di rumah Saya kira, arba bidol, gitu Nah, ki, ayo ngopi Tapi nih, orang tamu kau nge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 Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ya udahlah, serah, ya, ya tak siap, cerita tentang kisahku dulu yang telah ku semua semua waktuku bersamamu awalnya bahagia dan sesuai rencana Akan Semua cerita lama Kan ku ikhlaskan kau bersamanya Meski hatiku ini tak rela Tuhan siapapun dia Yang akan mendampinginya Kudoakan semoga dia selalu bahagia Enggir, ah. nah, eh, dan, nah, soal lockdown, ya. terus kegiatan apa ya, ya. soal lockdown, kalo orang rumah Nah, jadi kegiatan misal pertama olahraga, gitu. Nah Beno olahraga. Saya kini nih. Dari awal itu Ibu ya butuh manasia awal nyerpis awal ini perlu. Tujuannya Beno pel. Umum mas sepeda motor yuk, ya, bendera mogok di dalam. Jadi, jadi kau penyakit barang mau marah mau bully awal itu ini. Oke, ini lo penyakit bagaimana? Ya, ini nah, kalau memang kan satu bukan yang lawang nah. lo. <tuh> <tuh> umat komplikasi nila, terus nanya ini, ini. tak bareng olahraga ya dong, terus membaca, jadi video-moco-moco oh, -moco artikel, moco-moco, so, pokok ini awalnya oh, bisa tambah wawasan, bisa tambah ilmu nih, terus nonton, disidol video-video kan yuk tambah wawasan ya ponesi gini sampai ngaji bareng mau no, ya ngaji, apa? kan ngaji jadi awal itu bareng rumah kan ya jadi sabi, ngaji cumba ayam dunwo pendok dan tinang benda ngaleng sama muka bumi pendangaleng terus nah apa ya oh iya nyanyi nyanyi itu kan samping anak gitar dong isok kan kita lihat dimanfaatkan pas lockdown iya menghibur diri sendiri iya dong jadi iya nyanyi nyanyi gawe diompa YouTube ya lumayan iya oh nyanyi meningi Danih, Pak. Eh, Danih. tapi. Yeah. Okay, Seta, ya. Oke, siap. Kasih ya, Oke,